Halo oh, teman-teman semuanya. Selamat datang ya teman-teman di acara pelayan ulang tahun Mugidata ke-10 di pagi hari ini. Uh, aku ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di pagi hari ini. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan lancar nantinya. Jadi mungkin sebelum kita lanjutin ke acara inti, aku mau memberikan informasi terkait kelancaran acara kita di pagi hari ini. Yang pertama itu, aku ingin teman-teman di sini mengikuti kebijakan ruang ramah acara dari Wikimedia Indonesia, karena Wikimedia Indonesia ingin memberikan pengalaman yang ramah kepada teman-teman yang hadir di sini, dan juga Wikimedia Indonesia tidak ingin teman-teman yang hadir di sini mengalami diskriminasi, diskriminasi ataupun pelecehan baik itu verbal ataupun non-verbal di kegiatan kita hari ini. Jadi aku harapkan teman-teman jika mengalami kendala ataupun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan bisa melaporkan kepada salah satu tim penyelenggara di kegiatan kita kali ini. Dan aku juga berharap teman-teman dapat sama-sama menjaga kelancaran acara kita di pagi hari ini. Oke, okay, selanjutnya. Hmm, jika teman-teman nanti ingin bertanya, Teman-teman dapat uh, melakukannya di akhir sesi, ya di akhir sesi presentasi setelah uh, pemateri nanti akan menyampaikan beberapa uh, paparan terkait Wikidata Lexim. Lalu uh, selanjutnya jika teman-teman di tengah kegiatan mengalami kendala baik itu galat ataupun kendala teknis, teman-teman dapat melaporkannya juga ke salah satu tim penyelenggara atau teman-teman dapat menonton dari kanal YouTube Wikimedia Indonesia. seperti itu Nah, sebelum mulai ke acara kita, aku pengen tahu nih gimana kabar teman-teman semua yang hadir hari ini, gimana perasaannya? Dengan cara teman-teman bisa ketik atau pilih emoji di kolom chat mewakili perasaan teman-teman hari ini, apakah e, mengantuk atau apakah kekenyangan setelah sarapan? Silakan, boleh dikirim chat. Pilih emoji apa saja. Yang sesuai dengan perasaan teman-teman, kali -teman hari ini aku pengen tahu nih, gimana perasaan teman-teman hari ini. Oke, Kak Ana, gembira gitu. Kak Apriyadi, apakah sedang merayakan sesuatu? Ya, ada lagi yang ingin berbagi perasaannya hari ini. Oke, wah, Pak Supardi. Merasa bahagia sepertinya. Kak Victor juga senang. Oke, okay. Kak Rizan. Berbintang-bintang. Oke. Okay. Mas Hari merasa cool pagi ini. Oke. Okay. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Udah berbagi ya perasaannya di pagi hari ini. Semoga tetap, tetap semangat sampai akhir acara kita nanti. Oke, okay. sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan diri dulu, dan juga ingin memperkenalkan tim-tim di balik layar acara ini. Nah, jadi acara ini, oke, okay, jadi acara ini diprakarsai oleh Wikimedia Indonesia melalui tim pengembangan perangkal lunak dan eksem yang terdiri dari empat orang anggota. Yang pertama itu adalah aku sendiri, yaitu Kartika Sari. Aku di sini sebagai staf komunitas dan komunikasi. Lalu yang kedua itu ada Mas Hari Radian sebagai admin project. Mas Hari, mungkin boleh say hi dulu. Halo uh, semua. Saya Hari Radian. Saya merupakan admin proyek dari uh, <coughs> proyek pengembangan perangkat Lunak dan leksim. Senang pernah Salam kenal, Mas Ari. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Kenny Cahyadi sebagai desainer pengalaman pengguna. Boleh saya Hai Mas Kenny? Halo semua, perkenalkan nama saya Kenny. Uh, salam kenal ya semua. Salam kenal, Mas Kenny. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Mbak Raisa Abdillah. Sebagai manajer dari pengembangan rangka lunak dan leksum. dan nanti setelah ini, Baraisa akan mengambil alih kegiatan garis pagi ini untuk memberikan sedikit paparan tentang mengikuti daksium. Halo Baraisa, halo Tika, halo Tika, halo kasih banyak untuk perkenalannya ya. halo Tika, uh, halo teman-teman semua. Uh, Nama saya adalah Raisa Abdillah, Jadi saya merupakan manajer untuk proyek pengembangan perangkat lunak dan nextim. Nah, jadi tim pengembang perangkat lunak dan ini ada empat orang ya teman-teman hmm. untuk kondisi set ini. Dan nanti apabila teman-teman ingin tanya-tanya nih ke tim ppll, silakan ya. Jadi nggak perlu ragu mau tanya ke Mbak Tika misalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ppll, mau tanya ke Mas Hari soal Keberlangsungan proyek dan bisa tanya juga ke Mas Kenny, kalau teman-teman ingin tahu mengenai proses di balik layar tentang yang berkaitan dengan pengolahan pengalaman pengguna. Jadi, aku harap semoga saat ini kita semua bisa saling mengenal, ya teman-teman. Jadi, juga nggak ragu lagi nih, kalau misalkan nanti di acara-acara berikutnya kita saling ketemu, itu jadi silakan sampai aja. Oke. Okay kita lanjut lagi ya sekarang nah, jadi soal proyek pengembangan perangkat lunak dan lexem nah jadi proyek ini apa sih gitu saya yakin ya beberapa dari teman-teman yang hadir saat ini sebelumnya barangkali sudah pernah mendengar soal proyek pengembangan perangkat lunak dan lexem ini ketika kita mengadakan acara temu data ya pada beberapa bulan yang lalu nah tapi di situ kan kita belum Bicara banyak ya soal lexem dan sebagainya. Nah, di sini aku ingin uh, mengulas ulang kembali nih. Jadi, soal proyek ini seperti apa ya teman-teman. Jadi, proyek pengembangan perang lunak dan lexem ini merupakan kerjasama antara Wikimedia Indonesia dan Wikimedia.sand. Nah, uh, jadi uh, proyek ini adalah proyek yang merupakan bagian dari kolaborasi perangkat lunak untuk data Nah, uh, kerjasama ini, rencananya akan berlangsung selama kurang lebih dua tahun ya hingga 15 Mei 2024. Nah teman-teman, jadi dari proyek ini, kenapa sih kita kerjasamanya sama Wikimedia dotsan Karena Wikimedia merupakan pengembang utama untuk Wikidata. Jadi karena itulah di sini Wikimedia Indonesia kerjasama dengan Wikimedia Deutschland untuk berkolaborasi yang berkaitan dengan Wikidata dan untuk proyek ini sendiri, hibah besarnya kita dapatkan dari Arkadia Fund. Nah, dari Arkadia, lalu Arkadia menyalurkan hibah tersebut ke Wikimedia Deutschland dan Wikimedia Deutschland menyalurkannya lagi kepada Wikimedia Indonesia. Kami harap semoga integrasi antara dua organisasi ini dapat berlangsung secara baik dan bersinergi terus dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Oke. Okay. Ya, jadi apa sih yang dilakukan ya sama tim PPL ini soal proyek pengembangan perang lunak dan lexem ini, teman-teman. Jadi yang akan kita lakukan itu adalah kami ingin melibatkan komunitas dalam pengembangan dan pemeliharaan data eskografi yang ada di Wikidata. Jadi selama ini kita tahu ya kalau data iskografis di Wikidata itu sebenarnya sudah ada cukup lama, namun hingga saat ini geliat komunitas dalam penyuntingan data eskografi itu masih belum cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan uji data butir nah jadi oleh karena itu tim ppll akan memfokuskan untuk pengembangan dan pemeliharaan atlas geografis yang ada di uji data nah lalu apa saja sih target bahasa yang menjadi fokus dalam proyek ini dalam kurun waktu dua tahun ke depan jadi ada empat target bahasa nih teman-teman yang pertama adalah bahasa Indonesia Lalu yang kedua adalah data ekskografis untuk bahasa Sunda. Yang ketiga adalah untuk bahasa Minangkabau. Dan yang keempat adalah untuk bahasa Makassar. Nah, Jadi ada empat target bahasa untuk proyek data ini yang kita sasar dalam waktu dua tahun ke depan. Namun teman-teman tidak perlu khawatir ya, apabila teman-teman bukan merupakan penutur dari keempat bahasa ini, teman-teman dapat terus menghubungi kami apabila teman-teman mengalami kesulitan Maupun kendala-kendala, ketika teman-teman ingin menyunting data psikografis, ya, jadi tidak perlu khawatir soal hal itu. Nah, ini hanyalah fokus target bahasanya saja. Jadi, untuk kegiatan-kegiatannya hidup akan berpusat pada empat komunitas penutur bahasa ini. Oke, okay. jadi sekarang aktivitasnya PPL ngapain aja nih? Nah, jadi aktivitas kita itu yang pertama ya kita itu ingin sekali mendengarkan komunitas. Jadi dari kita kita ingin mendengarkan pendapat teman-teman soal data psikografis di Wikidata yang ada sekarang. Jadi apakah teman-teman mengalami kendala ketika melakukan penyuntingan atau apakah teman-teman itu merasa kalau kegiatan penyuntingannya itu terlalu sulit untuk dilakukan dan tidak menyenangkan? Nah, kita ingin mendengarkan segala masukan uh, maupun tanggapan dari teman-teman atas proyek Wikidata Lexem. Nah, uh, jadi dari sini uh, kita harapkan kita mendapatkan uh, masukan dan uh, apa ya uh, semacam saran-saran uh, dari teman-teman ya uh, yang bisa nantinya menunjang kita dalam uh, peningkatan uh, pemeliharaan data geografis yang ada di Wikidata ini. Oke okay. Lalu yang kedua yang kita lakukan itu adalah mencari akar permasalahan. Nah jadi gini teman-teman, kita tahu kalau misalkan setiap anggota komunitas pastinya memiliki pandangannya masing-masing tentang bukti data lexem. Nah tentunya pandangan setiap orang tentang menyunting bukti data lexem dipengaruhi juga oleh latar belakang orang tersebut maupun oleh keterlibatan orang tersebut dalam proyek-proyek bukti -proyek yang lainnya. Nah oleh karena itu setelah kami menampung masukan maupun saran maupun tanggapan dari teman-teman atas proyek data psikografis kami akan mencari akar permasalahan dari hal tersebut dan mencari benang merah yang kiranya dapat menunjang kita untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan pengembang. Jadi setelah kita menemukan masalahnya bersama-sama kita komunikasikan masalah tersebut dengan tim pengembang Wikidata yang ada di Wikimedia Doslan sehingga Uh, segala masukan teman-teman itu nantinya dapat diwujudkan di wikidata secara langsung maupun di ekosistem wikidata secara keseluruhan. Jadi, uh, harapan kami dari proyek uh, pengembangan platform keberlanjutasi ini uh, terjadi kesinambungan nih uh, antara pengembangan wikidata dan juga komunitas yang ada di Indonesia. Oke. Okay kurang lebih begitu saja untuk uh, tentang tim PPLL. Nah, sekarang nih yang berkaitan dengan Wikidata, ya, uh, aku mau tahu pendapat teman-teman nih soal Wikidata. Ya, jadi uh, kita yakin ya, uh, Batika juga uh, sebagai staff yang menghubungi peserta juga kita lihat peserta di sini hadir dari berbagai macam latar belakang. Ada yang sudah pernah menyinggung Wikidata, ada juga yang belum pernah menyinggung Wikidata. Nah, tapi Barangkali sudah pernah dengar nih soal wikidata, gitu ya, atau punya impresi tersendiri soal wikidata. Nah, aku pengen tahu, menurut teman-teman, wikidata itu seperti apa sih? Jadi, gimana sih wikidata? Nah, silakan teman-teman gabung ke slide.com, lalu masukkan nomor yang tertera ya, teman-teman. Nanti kita lihat gimana sih tanggapannya, teman-teman, soal wikidata. Oke, aku kembalikan lagi ke Mbak Oke, jadi di sini teman-teman, silakan bergabung melalui. QR code atau barcode dengan memindai dan password ya. Jadi teman-teman bisa masukin uh, di situ. Bagaimana menurut teman-teman wiki -teman data selama ini? Baik itu teman-teman yang sudah di sana ataupun teman-teman yang baru tahu nih wiki data itu apa. Bebas mau masukin perasaan ataupun kesan-kesan selama menyinggung di wiki data, boleh dimasukin di situ. Nanti kita bisa sama-sama lihat gimana nih kesan teman-teman selama menyinggung di wiki data. Teman-teman bisa langsung pindai ya di air yang sudah ditampilkan ataupun melalui slider.com. Mungkin jika teman-teman ketika menyunting wiki data merasa menyenangkan, ya teman-teman bisa menyenangkan di situ. Atau mungkin merasa kesulitan dengan adanya kode-kode yang mungkin tidak teman-teman ketahui, bisa ditulis juga gimana perasaan teman-teman? ya, bagi teman-teman yang baru bergabung boleh dipindai. untuk kesannya bebas ya, boleh itu kesan yang menyenangkan ataupun kesan sebelum mengetahui bikin data itu seperti apa. Hmm? Di sini kita lihat ada empat partisipan yang mengetik. Teman-teman yang lain boleh join. Jadinya teman-teman bisa menggunakan laptop ataupun HP bisa tinggal memindai di barcode tersebut dan juga kalau melalui browser bisa ketik slido.com lalu masukkan password. Mungkin sudah ada nih yang penting yang memasukkan kesannya. Kita baca WikiData menjadi tempat pertama saya mengenal mengenai komunitas wiki secara umum. Oke dan menjadi acuan saya lebih banyak berkontribusi di Project wiki lainnya wah menarik berarti awal mulanya gabung di wiki data dulu yang aku tangkap yang lainnya ada menarik untuk dipelajari lebih dalam oke okay. ada lagi Jujur saya belum tahu apa itu wiki data dan bagaimana cara menggunakan dan menyunting di wiki data. Maka dari itu saya ingin belajar bagaimana penggunaan dan penyuntingan di wiki data. Oke okay, tidak masalah. Ada lagi mencakup banyak data. Ya tuh terus sekali. Mungkin teman-teman yang sudah menyunting di wikidata juga merasakan hal yang sama ya. Banyak data-data yang perlu kita ketahui banyak data-data yang perlu kita sunting. Ada lagi nih. Saat ikut kelas Wikidata pertama kali, saya penasaran Wikidata itu seperti apa. Kok sering digibahin di komunitas waduh? After practice, oh ternyata emang tentang data dan terhubung ke semua proyek Wikidata lainnya. Wah, oke, okay, oke. Okay. Ternyata bukan orang saja ya yang digibahin. Ternyata Wikidata juga sering digibahin. Wah, saya baru tahu nih. Hmm. Lalu, ada lagi kegiatan yang wikidata cukup menyenangkan. Apakah wikidata bisa dikembangkan menjadi semacam google data studio? Uh -huh. Mungkin bagian ini, Mbak Risa, bisa menjelaskan. Oh iya, jadi soal google data studio, ya, itu uh, nanti ada sesinya sendiri. Tuh. Jadi, wikidata query itu kalau teman-teman uh, suka. Atau pernah menggunakan, jadi wiki data itu bisa di embed di situs ya di situs Google gitu. Nah itu jadi kurang lebihnya mirip kayak dashboardnya Google Data Studio sebenarnya. nah Tapi itu nanti di sesi yang lain lagi ya teman-teman buat penjelasannya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Pertanyaan terima kasih Mbak Raisa. hai, ada... ya, di... teman hai, hai, hai, hai, Menyunting di Wikidata, mungkin teman-teman nanti bisa menunggu kegiatan uh, temu data ataupun kelas Wikidata dari Wikimedia Indonesia. Sama teman-teman bisa tahu apa itu Wikidata, kenapa kita harus menyunting di Wikidata, dan bagaimana cara-cara menyunting uh, butir di Wikidata. Kurang lebih seperti itu. Okay. Untuk kesan-kesan di Wikidatanya itu saja. Saya kembalikan ke Mbak Raisa. Oke, okay, terima kasih banyak Tika uh, untuk uh, moderatornya uh, soal ini ya, soal kesan-kesan di Wikidata. Data. Nah, uh, kita harapkan teman-teman uh, dapat langsung terus nih menyunting di Wiki Data. Ya. Uh, jadi, di sini senang juga karena ternyata teman-teman uh, bisa apa uh, menangkap kesan kalau uh, Wikidata itu menyenangkan, terus juga bisa menautkan data dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kulik dalam Wikidata oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman, terima kasih telah membagikan kesan-kesannya oke nah, tadi kan kita udah ngomongin ya, soal Wikidata secara umum nah, kalau sekarang nih karena kita temanya hari ini adalah Uh, mengenal Wikidata Lexem like ya, jadi uh, kalau teman-teman uh, sebelumnya yang tinggi pasti kita mulai dari butir, uh, mulai dari uh, konsep tentang suatu hal. Nah kali ini beda nih teman-teman. Jadi uh, kita mulai dari suatu hal yang berkaitan dengan bahasa, gitu ya. Nah tentunya ketika kita berbicara soal Wikidata Lexem, like nah kita tuh uh, tentunya harus tahu dulu nih uh, apa aja sih istilah-istilah yang digunakan. Ketika kita itu akan menyimbing data lexem, itu. Nah, sekarang kita kenalan sedikit ya teman-teman soal istilah-istilah leksikografis. Oke, jadi yang pertama leksikografis ya. Dari tadi kan saya sama Batika juga sebelumnya sudah sempat menyinggung nih soal leksikografis, leksikografis, gitu. Tapi apa itu leksikografis? Nah, jadi leksikografis cara bacanya adalah leksikografis lalu artinya leksikografis itu adalah bersifat kamus ya jadi sesuatu yang sifatnya itu seperti kamus teman-teman kita langsung lanjut lagi ya kalau kita ngomongin kamus berarti kita juga akan berbicara soal kata nah apa itu kata jadi kalau kata kata itu adalah unsur bahasa yang dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa nah yakin kalau soal kata teman-teman pastinya tahu apa yang disebut dengan kata ya. karena kata ini adalah hal yang selalu kita ucapkan atau kita tuliskan kita gunakan sehari-hari nah, ternyata kata ini ada nih uh, saudaranya gitu ya saudaranya kata apa itu lexem nah, ya jadi kita sekarang uh, berbicara soal wicidata lexem tapi apa itu lexem gitu Kayaknya itu istilah yang tidak umum ya, teman-teman. Jadi kita tahu, oke, okay, kata atau entry kamus, tapi kita jarang sekali berpapasan dengan istilah lexem. Nah, jadi lexem itu dibacanya lexem. Bukan kalau lexim itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia itu bukan lexem, tapi lexem. Nah, lexem itu apa sih, teman-teman? Nah, lexem itu adalah satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk kata. Ini adalah penjelasan soal lexem yang kita dapatkan dari KBBI. Nah, tapi kira-kira apakah ini cukup bisa dimengerti oleh teman-teman? Nah, kita akan lanjut lagi ke paparan berikutnya soal lexem. Jadi, teman-teman, lexem -teman, itu ibaratnya begini. Teman-teman tahu kan kita ada air misalkan sekarang. Nah, air itu ketika saya menyebutkan atau mengucapkan kata air, atau saya menuliskan kata air, teman-teman pastinya sudah punya gambaran nih tentang, "Oh, ketika saya ngomong air, itu teman-teman tahu apa itu air tersebut, gitu ya?" Jadi ada makna atau simbol yang digambarkan dari kata air tersebut, dan dari situ kita juga sama-sama paham kalau misalkan air merupakan kata benda. Nah, ini artinya kita sekarang memiliki lexem air. Jadi, ada simbolisasi dari sebuah kata tersebut yang menggambarkan suatu hal. Lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang ada lagi nih, air terjun. Oke, okay. kalau air terjun, ketika saya berbicara soal air terjun, apakah teman-teman itu membayangkannya adalah air di gelas? Nah, Itu tentu tidak ya, teman-teman. Jadi, kalau saya bilang air terjun, itu teman-teman pasti langsung kepikiran ada air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dengan volume yang sangat besar biasanya ada di pegunungan gitu nah itu sudah tergambar secara spesifik di teman-teman gitu artinya apa artinya lexem air dan lexem air terjun merupakan dua lexem yang berbeda jadi masing-masing ini merupakan lexem tersendiri jadi sekarang kita udah punya dua lexem nih sama kita tapi, dua-duanya bisa dilihat, ya, teman-teman. Sama-sama kata benda, ada lagi mengairi. Nah, kalau mengairi itu, kalau saya bilang mengairi, pasti pikirannya akan beda lagi dengan air, dengan air terjun. Jadi, kalau mengairi itu, kita eh, pasti berpikiran kalau itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah proses, gitu ya, melakukan eh, kegiatan eh, membasahi suatu tempat, gitu ya, nah, mengairi. Nah, di sini kita bisa lihat juga kalau e, mengairi itu e, pastinya menggambarkan hal berbeda dengan air dan air terjun. Jadi, artinya apa? Mengairi merupakan leksem tersendiri juga, teman-teman. Jadi, sekarang bersama dengan kita ini udah ada tiga leksem nih. Jadi, ada leksem yang namanya air, ada air terjun, ada lagi leksem baru yang namanya itu mengairi. Nah. Oke, okay. jadi leksem itu adalah... Satuan leksikal yang menggambarkan makna tertentu. Dan leksem itu bisa saja berupa gabungan kata. ya. Jadi beda dengan kata. Kalau misalkan kata itu kan satu kata. Nah, leksem ini bisa lebih dari satu kata, teman-teman. Kayak misalkan air terjun itu tetap dihitung satu leksem walaupun dia ada dua kata. Karena yang dinilai itu adalah makna yang digambarkan. Lanjut lagi ya. Oke, leksem. Jadi pada leksem ini biasanya dapat terjadi dua hal, yaitu infleksi lalu satu lagi adalah derivasi. Apa itu infleksi? Jadi, infleksi itu artinya perubahan bentuk pada leksem tapi tidak menghasilkan identitas atau makna yang baru. Jadi, leksemnya berubah tapi maknanya itu tetap sama. Lalu ada lagi yang namanya itu derivasi. Nah, kalau derivasi itu perubahan pada leksem yang dia itu bisa menghasilkan identitas baru. Artinya apa? Artinya maknanya berubah. Contohnya apa sih? Kita mulai dari infleksi dulu ya, teman-teman. Nah, jadi infleksi pada leksem. Kalau pada leksem, infleksi itu dia itu mengubah bentuk leksem, tapi dia itu perubahannya itu dilakukan secara terprediksi, tidak menghasilkan identitas baru juga dia itu tidak mengubah kelas kata. Contohnya apa? Contohnya ini ya. sangat saya punya kata nih, potong. Nah, infleksinya apa sih? Infleksinya itu ku potong atau kau potong gitu. Nah, apakah ada makna yang berubah dari sini? Nah, ini enggak ada ya. Jadi sama-sama potong gitu. Nah, di sini kita hanya ada infleksi dari sisi ada nilai posesif di situ, jadi ada sisi orang pertama dan kau itu jadi orang kedua. Itu saja yang yang ditambahkan, tapi maknanya itu tidak berubah. Lanjut lagi ya, ke infleksi di bahasa Indonesia. Misalnya makan, nah, ku makan atau kau makan. Nah, Itu juga sama ya teman-teman, itu masuknya ke dalam infleksi. Jadi tidak mengubah makan sama makan itu sama aja, kegiatannya sama-sama makan. Jadi tidak ada makna yang berganti dari hal tersebut. Nah, mungkin contoh yang lebih mudah bisa kita kita dapatkan dari bahasa lain ya, misalkan bahasa Inggris. Kenapa? Karena di bahasa Inggris itu mengenal tensis. Kalau bahasa Indonesia karena kita tidak mengenal tensis, jadi Uh, kalau kita makan nih, kita makan hari ini, kita makan kemarin, kita makan besok itu sama aja ya. Jadi memang tidak ada yang berubah, tidak ada infleksi di situ. Nah, kalau di bahasa yang seperti bahasa Inggris, misalnya teman-teman uh, tahu nih, misalkan ada work, terus ada works, ada work, dan ada working. Nah, keempat kata ini masuk ke dalam satu leksim yang sama, yaitu satu leksim work. Gitu ya teman-teman. Jadi uh, di sini dimasukkan ke dalam satu lexem yang sama karena apa? Karena maknanya itu sama saja. Itu yang membedakan hanya infleksi yang berkaitan itu bisa karena subjek. Misalnya kadang-kadang kita menggunakan work dan kadang-kadang kita menggunakan works kalau subjeknya tunggal atau kalau misalkan ketika sedang berlangsung atau pada saat lampau itu berubah ya tensesnya. Tapi kata atau maknanya tetap sama. Jadi itulah kenapa. Work, works work dan working itu masih masuk ke dalam satu lexem yang sama yaitu lexem work semoga cukup jelas ya teman-teman dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya Jadi kalau terprediksi artinya apa jadi aturannya udah jelas nih teman-teman kayak misalnya ku potong kau potong ku makan kau makan itu itu dapat diterapkan ke banyak kata kerja gitu jadi kita tidak perlu lagi pusing Apakah Uh, itu bisa diterapkan atau tidak gitu, jadi relatif terprediksi. Begitu juga dengan tensis ya, jadi tensi itu juga kan uh, kebanyakan itu sudah ada rumusnya gitu ya, dan itu bisa diprediksikan. Nah, jadi itulah kenapa itu masuk ke dalam infleksi. Lalu tadi tidak masuk identitas baru dalam konteks artinya tidak ada makna yang berubah di situ. Dan yang terakhir tidak mengubah kelas kata, artinya apa? Jadi artinya adalah di sini. Uh, Potong dan makan itu sama-sama kata kerja ya teman-teman dan ketika saya ganti menjadi ku potong dan kau potong itu kelas katanya tidak berubah karena sama-sama kata kerja. Begitu juga dengan work. Nah, work di sini mau itu kita bicara soal work atau works atau atau work atau working semuanya itu masuk ke kata kerja. Jadi artinya kelas katanya itu tidak diubah. Sekarang kita lanjut ya ke bagian derivasi. Jadi derivasi pada lexem. Kalau derivasi pada lexem, nah, derivasi itu mengubah bentuk lexem secara tidak terprediksi. Dan dia itu bisa mengubah kelas kata dan yang tentunya yaitu adalah menghasilkan identitas berupa lexem baru. Oke, contohnya apa? Contohnya ini, misalnya kata takut. Nah, itu bisa jadi beragam nih teman-teman, bisa jadi penakut, bisa jadi menakutkan, bisa juga jadi menakut-nakuti, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini agak beda nih sama yang tadi ya dari sisi tidak terprediksinya. Jadi tidak semua kata itu bisa kita tambahkan imbuhan pe atau tambahkan imbuhan meng atau atau berulang seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau derivasi itu tidak bisa diprediksikan teman-teman buat tahu ada derivasinya atau tidak kita harus paham dulu soal bahasanya gitu ya jadi di situ nah, titiknya lalu selanjutnya di sini ya juga itu bisa mengubah kelas kata contohnya apa misalkan aku punya kata jalan ya di sini kita lihat kalau misalkan jalan jadi bisa pakai berjalan berjalan-jalan atau jalanan nah jadi ini derivasinya ya teman-teman turunan dari kata jalan nah kalau teman-teman lihat juga ya ini imbuhannya sudah beda lagi jadi artinya apa perubahannya tidak terprediksi teman-teman di sini misalkan untuk jalan dia bisa pakai imbuhan ber, jadi berjalan dan kalau teman-teman lihat dari apa dari kata jalan di sini terus bisa menjadi kata jalanan ya jalan itu kan kata kerja lalu bisa menjadi jalanan itu menjadi kata benda. Nah, di situ ada perubahan kelas kata. Lalu, kalau di bahasa Inggris, contoh yang paling mudahnya, misalnya kita punya leksan sing. Nah Terus, kita adakan pengubahan, ya jadi singer, misalkan penyanyi. Nah, penyanyi ini uh, berubah dari yang tadinya, sing merupakan kata kerja, menjadi singer, yang berupa kata benda. Nah, artinya di situ ada intens leksim baru. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan jadi penakut, menakutkan, menakut-nakuti, berjalan, berjalan-jalan, jalanan dan singer, itu semuanya leksim baru yang berbeda dengan leksem yang merupakan sumbernya atau atau dasarnya itu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat. Oke. Okay. Nah, di sini juga satu lagi yang menarik adalah istilah lema. Nah, apa itu lema? Jadi e, lema itu adalah kata atau frasa masukan dalam kamus di luar definisi. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ya. Jadi e, di bagian kamus itu lemanya itu yang sebelah mana sih? Nah, jadi kalau misalkan di sini ya teman-teman, jadi lemanya itu si tulisnya ini ya, dia itu menjadi lema. Jadi kata yang dipilih untuk mewakilkan bentuk yang paling mendasarnya itu disebut dengan lemma. Kayak misalnya tadi kita ada work, ada working, ada works, ada work. Lemanya adalah apa? Lemanya adalah work. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, pada kata ini sekarang lemanya adalah tulis. Sekarang kita bisa lihat juga di kata tulis ini ada kata turunan. Nah, kata turunannya ada apa? Ada bertulis, ada bertulisan, ada bertuliskan, kepenulisan, menulis, menulisi, menuliskan, penulis dan seterusnya ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, setiap entry di kata turunan itu punya maknanya atau identitasnya sendiri sehingga yang ada di kata turunan itu merupakan leksan yang baru itu adalah apa? itu adalah hasil dari derivasi. artinya di situ ada leksem baru. lalu selain kata turunan juga ada yang namanya gabungan kata, ya. jadi misalnya tulisan ulu. nah, gabungan kata ini juga merupakan leksem yang baru, karena itu menggambarkan hal yang berbeda dari kata tulis. Ini contohnya kalau yang tadi ya sebelumnya kita sudah tahu misalkan kayak kata air. Jadi ada apa? Ada air terjun gitu. Nah, air terjun itu merupakan gabungan kata yang merupakan leksan baru. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekarang juga bisa lihat ya kalau di sini itu tidak ada bentuk infleksinya. Misalkan, Kutulis atau kau tulis itu tidak masuk ke dalam entry baru di kamus. Karena apa? Karena bentuk infleksi tersebut tidak memberikan identitas yang baru pada kata tersebut. Jadi, itulah kenapa kutulis atau kau tulis itu tidak muncul di sini. Oke, jadi tadi ya, saya harap teman-teman bisa lebih kenal nih. Jadi, sekarang sudah tahu ya, apa itu lexem apa itu lemah terus juga kenapa leksem berbeda dengan kata jadi ketika kita bicara soal Wikidata lexem teman-teman sudah bisa lebih pede nih karena oh tahu nih artinya leksem itu apa nah sekarang kita lanjut lagi ya ke data skoografis yang ada di Wikidata nah sini aku mau tanya nih teman-teman ya apakah ada yang tahu oke <tuh> apakah ada yang tahu gitu ini apa mungkin uh, Batika bisa jawab Batika ini tahu tahu ya jadi iya. Batika tahu <laughs> aku tahu ini tahu tahu ya oke okay. terima kasih Batika <laughs> oke okay. ya jadi teman-teman ini contoh yang menarik ya soal kata di sekitar kita jadi tahu dan tahu itu sama-sama tulisannya itu T-A-H-U ya tahu. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah ini merupakan hal yang berbeda. Jadi tahu dalam artian mengetahui dan tahu ya dalam artian ya itu merupakan makanan ya. Jadi tahu yang pertama itu merupakan kata kerja, yang satu lagi itu merupakan makanan. Tapi tulisannya itu sama gitu. Lanjut lagi ke contoh yang lainnya. Nih sayang, ya. Kalau teman-teman cari kata sayang ya, jadi sayang itu uh, merupakan kata yang menarik nih. Kenapa menarik? Karena yang pertama itu bisa kita gunakan untuk menyatakan kasih sayang atau cinta kasih kepada seseorang, ya. Jadi juga bisa kita itu menggunakannya uh, kepada uh, kepada kekasih gitu ya. Juga uh, dalam konteks sayang di sini berupa verba atau kata kerja ya, menyayangi, mengasihi seseorang. Tapi di saat yang sama, kata sayang di bahasa Indonesia juga digunakan untuk menyatakan rasa kasihan, rasa iba, rasa menyesal, rasa rugi gitu ya. Jadi ini lucu nih teman-teman karena Penggunaan kata ini punya makna yang positif dan negatif itu di saat yang bersamaan, gitu teman-teman. Dan katanya itu eh, katanya itu sama ya, gitu. Tapi maknanya itu bisa sangat berbeda tergantung konteksnya, gitu. Jadi kayak misalkan bilang, duh sayang sekali, gitu. Nah itu kan menyayangkan sesuatu ya. Tapi beda kayak dengan kata misalkan aku sayang sama kucingku, gitu. Nah itu kan artinya ada perasaan bahagia di situ ya, kasih di situ. Itu adalah hal yang menarik dari kata yang ada di bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi kalau saya yang pertama itu punya sentimen yang positif gitu, sedangkan saya yang kedua itu sentimennya negatif, tapi ketikannya itu sama persis, teman-teman. Jadi, itu ya sebuah kompleksitas dalam sebuah bahasa nah, itu baru soal kesamaan. Kesamaan penulisan dari sebuah kata yang konteksnya harus diketahui setelah kita paham secara betul kalimatnya. Nah, ada lagi nih, teman-teman, kalau kita bicara soal bahasa daerah, misalnya. Nah, kayak misalkan di sini tentang bahasa Sunda, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, di bahasa Sunda itu ada yang namanya ragam bahasa, ragam bahasa yang berkaitan dengan tata kerama di situ. Dan di sini juga ragam bahasa tersebut itu menggunakan tingkat tutur yang berbeda-beda tergantung penuturnya dan juga kondisi dan apa yang ingin disampaikan kepada subjek yang menerimanya. Nah, Ragam bahasa seperti ini, ini sangat mudah ditemukan di Indonesia karena di Indonesia seperti kita tahu ya di sini kalau misalkan di bahasa Sunda misalkan jadi ada ragam bahasa yang bahasa hormat dan bahasa loma. Jadi yang yang dapat digunakan yang pertama dapat digunakan dalam konteks formal atau kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang kita hormati dan yang kedua itu kepada yang sebaya. Nah, ini juga bisa muncul teman-teman di bahasa lainnya. Misalnya di bahasa Jawa ya kita tahu ada ragam bahasa atau laras bahasa eh, kromo, kromo inggil, nah, seperti itu. Nah, dari situ eh, kita bisa lihat ya teman-teman kalau ternyata bahasa itu sangat kompleks. Jadi, eh, kita itu butuh ya teman-teman makna. Jadi, bukan hanya kita tahu nih soal artinya, tapi juga konteks yang spesifik ketika kita itu harus memahami suatu kata. Nah, jadi Uh, itu suatu hal yang tidak mudah gitu ya jangan sampai kadang-kadang kita kita anggap uh, penggunaan katanya sudah benar nih secara makna tapi ternyata menggunakan ragam yang salah gitu ya ke uh, ke lawan komunikasi yang salah gitu ya akibatnya tidak terjadi komunikasi yang diinginkan gitu nah itu suatu hal yang sulit dan juga seperti tadi ya konteksnya kayak misalkan kata tahu dan tahu atau sayang dan sayang nah itu harus tahu dulu nih teman-teman kita harus paham dulu konteksnya dalam sebuah kalimat supaya kita bisa tahu apakah sayang yang dimaksud adalah sayang yang positif ataukah sayang yang menyayangkan atau yang punya sentimen negatif jadi itu merupakan hal yang kompleks nah sekarang ya kalau manusia aja sulit nih buat memahaminya atau kita harus benar-benar paham bahasanya buat tahu sekarang bayangkan bagaimana caranya komputer bisa kenal hal tersebut ya karena komputer kalau melihat deretan karakter ya bagi dia misalkan S A Y A N G dan S A Y A N G ya sama gitu ya karena dia hanya melihat dari karakternya saja. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan komputer supaya dia bisa mengenali bahwa walaupun kata tersebut ditulis dengan karakter yang sama tapi punya makna yang berbeda. Nah, itulah kenapa proyek deteksi grafis ini hadir teman-teman. Jadi kita tahu kalau misalkan di dunia ini untuk pengembangan ke depannya, kita itu butuh data yang terstruktur dan bisa diolah komputer untuk data-data bahasa yang ada di dunia. Jadi, jangan sampai ini pengetahuan kita yang sebelumnya itu hanya merupakan pengetahuan tasib gitu ya yang kita pelajari dari sehari-hari saja, tapi tidak ada bentuk terstrukturnya. Itu jadinya tidak bisa digunakan nih, teman-teman. Kayak misalkan, mungkin teman-teman di sini tahu kalau misalkan berbicara dengan dosen itu pakai kata-katanya yang lebih formal yang lebih sopan tapi kalau misalkan bicara sama teman sebaya oh pakainya misalkan pakai gue lu misalkan kalau orang Jakarta gitu ya nah bagian membedakan itu selama ini itu terjadi secara otomatis di kepala kita sebagai penutur bahasa tersebut nah tapi bagaimana caranya yang seperti itu bisa kita ajarkan komputer supaya komputer bisa paham nih soal maknanya bisa mengenali dan juga bisa membantu komputer dalam menunjang kerja kerja kita juga. Nah, dari situlah Wikidata itu hadir, ya. Kenapa Wikidata adalah tempat yang tepat untuk melakukan hal ini untuk menyimpan data, data psikografis, karena Wikidata itu merupakan basis pengetahuan terbuka yang berisi data yang bertaut dan berstruktur, teman-teman. Jadi data di Wikidata itu sudah ada. Strukturnya ya, jadi strukturnya itu sudah ajek itu dan selain itu data di wiki data itu juga bertaut dengan basis data lainnya yang ada di dunia dengan yang ada di proyek wiki maupun yang ada di dalam wiki data itu sendiri. Jadi datanya itu tidak berdiri sendiri, teman-teman. Nah, jadi kita bisa nih menautkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Minang dan bahasa-bahasa lainnya di dunia lalu setelah itu sama seperti Wikipedia, Wikidata itu bisa disunting oleh siapa saja teman-teman. Nah ini jadi poin plus ya. Kenapa? Karena kita tahu ya penutur bahasa itu ada di mana-mana. Kalau misalkan nih yang nunting di proyek wiki cuman boleh ahli bahasa aja, gitu Nah akhirnya jadinya lama ya teman-teman, itu karena uh, harus jadi ahli dulu buat nunting. Nah tapi kalau di wiki uh, kita itu Membebaskan ya, bahwa semua orang itu bisa menyunting selama memastikan kalau suntingan itu merupakan suntingan yang kontributif. Jadi, bukan suntingan yang sifatnya itu merusak atau pandal. karena kita percaya bahwa pengetahuan itu dapat disebarkan oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, jadi soal wikidata nih, teman-teman. Nah, jadi wiki data itu saat ini kalau teman-teman cek halaman utamanya wiki data itu udah ada lebih dari 100 juta butir data bertaut yang ada di wiki data. Ya jadi sudah sangat-sangat besar gitu data yang ada di wiki data. Lalu selain itu, data di wiki data itu ada ya mulai dari data soal tokoh, pulau, konsep planet itu banyak di sana itu sudah ada semuanya di wiki data. Tapi, teman-teman sudah tahu belum kalau wiki data sekarang juga menyimpan data yang berkaitan dengan kata-kata? Jadi, sekarang sudah ada nih, teman-teman. Jadi, di wiki data itu sudah ada uh, proyek data leksikografis ya. Jadi, ini data yang berkaitan dengan kamus dengan kebahasaan, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti bisa cek ya, halaman proyek ini nanti teman-teman panitia juga boleh membagikannya di kolom chat. Jadi teman-teman yang lain bisa bisa mengunjungi halaman data eskograpiis dan di sini teman-teman di data eskograpiis ini ada entitas baru nih di Wikidata yang dikenalkan. Namanya itu adalah Wikidata Lexem. Oke, jadi ini Wikidata Lexem ya teman-teman. Sekarang kita coba kenal lebih dekat lagi nih soal Wikidata Lexem. Jadi data itu merupakan entitas untuk data risikografis yang ada di Wikidata. Nanti kita mulai lagi ya. Kita mulai dari air nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ada yang belum minum ya, boleh silakan minum. Jadi tetap terhidrasi biar tetap fokus. Terus kita lanjut lagi ke air ya. Nah, kita bayangkan sekarang teman-teman ada air ya di hadapan teman-teman. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan di Wikidata sebelumnya kita tahu kalau di Wikidata itu ada entitas yang kita sudah kenal baik ya, kenal dekat namanya itu butir di Wikidata, teman-teman. Nah, jadi selama ini kalau teman-teman ikut pelatihan atau kelas Wikidata, pastinya sering nih melihat yang namanya QID ya. Kayak sekarang nih kita lihat, oke. Okay, uh, kita beranjak jadi dari air lalu air itu deskripsinya apa, nama lainnya apa gitu ya. Oke, air itu merupakan senyawa kimia konstituen utama dari cairan dan seterusnya. Nah, tapi di Wikidata Lexem kita sekarang tidak menyunting butir atau item lagi nih, teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang kita sunting? Yang kita akan sunting itu adalah Wikidata Lexem jadi tampaknya seperti ini teman-teman. Jadi lexem air itu beda ya. Jadi kalau butir itu artinya adalah konsepnya. Jadi semacam oke okay, kita punya entitas air yang ada di di kehidupan ini itu diwujudkan dalam entitas air di WikiData, butir di WikiData. Tapi kalau lexem, lexem itu adalah kata airnya teman-teman. Jadi Tulisan air dalam bahasa Indonesia, penyebutan air dalam bahasa Indonesia yang ada arti dalam bahasa Indonesia itu adalah leksem tersendiri ya. Jadi begini, leksem air itu dalam bahasa Indonesia pastinya akan beda dengan leksem water dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena satunya itu di bahasa Indonesia, satunya lagi di bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan butir, kita tahu kalau satu butir itu bisa bertaut dengan bahasa-bahasa uh, yang ada di dunia selama yang digambarkan konsepnya sama. Jadi itu ya teman-teman bedanya kalau butir itu uh, berkaitan dengan halnya, tapi kalau lexem itu berkaitan dengan katanya kata yang menggambarkan hal tersebut. Nah, ya jadi teman-teman bisa lihat ya di sini tampilannya uh, berbeda nih tampilan kepalanya ya beda dengan tampilan kepala yang ada di butir juga kalau teman-teman lihat kalau lexem itu dia itu pakainya L ya teman-teman bukan QID lagi tapi kita pakainya sekarang adalah LID. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di lexem itu jadi ada ID-nya, lalu ada bahasanya dan ada kategorinya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke slide berikutnya. sekarang jadi yang berkaitan dengan air teman-teman ya, oke sekarang kita tahu nih di Wikidata ada lexem air nah tapi gimana ya cara nyarinya lexem air tersebut gitu karena kita tahu kalau kita biasanya itu telusuri di bagian kanan itu pasti menghasilkan, itu adalah menampilkan butir-butir yang ada di Wikidata nih teman-teman nah sekarang kita coba cari ya kalau kita mau cari tahu lexem di Wikidata itu ada cara khususnya nih teman-teman caranya gimana jadi, ketika teman-teman masukkan itu, teman-teman ketik L, titik dua air. Jadi, itu artinya teman-teman melakukan pencarian lexem di Wikidata. Jadi, gunakan L, titik dua di depannya. Teman-teman sudah ketikkan L, titik dua. Lalu, ketika dicoba, di ketika dicoba sudah dimasukkan, total muncul seperti ini ya, tidak ditemukan data yang cocok gitu, tapi tidak usah khawatir. Nah, ini juga sudah kita komunikasikan dengan tim pengembang yang ada di Wikimedia.com. Nah, ini teman-teman kalau menemukan error seperti ini tidak masalah, silakan di enter aja teman-teman. Nah, nanti akan muncul hasil pencariannya gitu ya. Jadi nanti setelah teman-teman enter bagian L.2 air tadi akan dibawa ke halaman pencarian yang secara khusus hasil pencariannya saja. Dan di sini ada daftar leksen-leksen yang tulisannya itu air, ya. Nah, perlu diingat teman-teman kalau air yang ada di sini itu belum tentu air yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Karena di sini misalnya air dalam bahasa Perancis, nah itu saya nggak tahu ya bacanya apa. Tapi juga ada dalam bahasa Swedia, juga ada uh, bahasa Inggris. Nah mungkin saya tahunya yang bahasa Inggris nih bacanya air ya. Tapi menarik kalau misalkan ternyata uh, apa? Karena di sini, "lexam" dalam bahasa tersebut berarti "lexam air" dalam bahasa Inggris dan "air" dalam bahasa Indonesia. Itu artinya beda, teman-teman. Ya, kalau "air" dalam bahasa Inggris artinya udara, kalau dalam bahasa Indonesia "air" itu ya cairan yang selama ini sering kali kita temui. Di sini, teman-teman bisa lihat ya, jadi daftar "lexam" yang tulisannya "air" yang ada di buku data. Sekarang. Tentunya dari sini kita pilih fokus kita yaitu leksem air yang ada di wiki dan leksem yang kita tuju adalah leksem berbahasa Indonesia. Oke, nah sekarang di sini teman-teman, ketika teman-teman buka tampilannya seperti ini tampilannya ya, jadi tampilannya beda dengan tampilan butir. Kalau butir selama ini kan kita suka lihat ya, oh ada kotak. Terus di bawahnya itu ada daftar bahasanya. collection oh, itu beda, teman-teman, tampilannya. Jadi, uh, di sini teman-teman uh, bisa lihat ya. Jadi, di sebelah kiri itu ada LID. Di sebelah kanan itu ada lemanya. Lihat lebih dekat lagi. nah Jadi, di sebelah kiri teman-teman, teman-teman lihat ada L6546. 6546 itu merupakan LID atau leksum ID dari air dalam bahasa Indonesia. Okay, dan lalu lanjut kita lihat kelemahnya. Jadi lema air. Di sini uh, sifatnya sama ya seperti lema pada kamus ya. Jadi itu adalah bentuk yang kita pilih untuk menjadi bentuk terstandarnya. Itu adalah lema. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya kalau bagian language bahasa Indonesia. Saya yakin teman-teman di sini sudah paham ya. Itu artinya menggambarkan bahwa ini adalah lexem dalam bahasa Indonesia. Lalu di sini yang saya ingin berikan uh, pemaparan lebih dalamnya ke teman-teman adalah tentang leksikal kategori. Jadi kalau teman-teman nanti ketika sedang menyunting lexem atau mencoba membuat butir, mencoba membuat lexem baru di Wikidata, terus nemu istilah kategori leksikal atau leksikal kategori itu artinya uh, adalah kelas katanya teman-teman. Jadi itu kelas katanya apa? Nah, di sini air dalam bahasa Indonesia itu masuk ke kelas kata benda, atau disebut juga dengan nomina. Jadi, bisa di sini dengan nomina, adjektiva, dan lain sebagainya, ya teman-teman. Jadi, kalau nemu istilah sikal kategori itu isi dengan kelas katanya. Sekarang kita lihat lagi, jadi leksim tuh tampilannya seperti itu. Terus kita lihat lagi yang mirip dengan butir ya, jadi di Lexem juga ada yang namanya pernyataan. Nah, jadi pernyataan yang paling uh, paling utama ini masuk ke pernyataan Lexem secara umum, gitu ya. Jadi kita bisa bisa berikan di sini ada atribut apa aja sih? Jadi ada atribut atau properti pemenggalan kata, terus diturunkan dari Lexem apa, gitu. terus juga ada penanda ya atau tautan dengan uh, ID di basis data lexem lainnya. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa nih ketika teman-teman menunting, jadinya tidak perlu kaget ya ketika akan menambahkan pernyataan. Jadi kalau yang sifatnya pemenggalan kata, terus teman-teman bisa nemukan misalkan itu berasal dari kata apa sebelumnya, nah itu bisa langsung ditambahkan atributnya di bagian pernyataan leximnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ini tampilan dari ini ya inti dari lexem. Nah, tapi dari sini ada elemen lexem lainnya nih yang membedakan antara lexem dan butir, yaitu apa senses. Jadi di lexem itu ada sensesnya. Nah, senses di sini itu bisa dibilang artinya adalah makna ya. Jadi penalaran atau simbolisasi dari lexem tersebut. Misalnya tadi ya. Uh, air jadi teman-teman, kalau lihat di bagian sensus, di situ uh, kita bisa menambahkan sensusnya dalam berbagai macam bahasa. Jadi, yang pertama, air dalam bahasa Indonesia itu uh, apa Ya, uh, penjelasannya? Lalu, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa lainnya di sini, bisa dalam bahasa Turki, bahasa Sunda, bahasa Jepang, dan bahasa Jawa. Ya, itu bisa kita tambahkan di sini. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat, ya, ada berbagai macam bahasa yang ada di situ, dan di bagian paling bawahnya itu juga ada pernyataannya, ya. Jadi, kita bisa menambahkan gambar ke dalam sensus ke dalam tersebut, gitu. Jadi, misalkan akta air tadi, kita bisa tambahkan gambarnya. Teman-teman bisa ambil gambarnya dari yang ada di common. Lalu, aspek yang ketiga itu adalah forms, ya. Jadi, setelah tadi kita lihat sebagian inti, kita sudah lihat sensusnya, terus sekarang terakhir kita lihat bagian forms formsnya. Nah, forms atau bentukan ini, teman-teman, ini yang tadi sudah saya bahas di awal nih soal infleksi ya. Jadi yang tidak mengubah maknanya. Nah di sini, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi forms untuk kata air yang pertama itu adalah air itu sendiri. Jadi itu kita tampilkan di situ dan ditambahkan lagi fitur gramatikalnya kalau itu adalah uh, tunggal dan juga jamak. Jadi di bahasa Indonesia karena kita tidak membedakan ya antara uh, antara air yang yang tunggal dan yang jamak itu jadinya itu bisa pakai satu bentuk. Lanjut lagi di bagian selanjutnya di sini ada airku ya. Nah, ini yang tadi sebelumnya saya bilang teman-teman. Jadi airku dan air itu masih bagian dari lexem yang sama ya. yang beda apa? yang beda hanya bentuknya atau formsnya. nah di sini uh, ditambahkan keterangan fitur gramatikal yang berupa posesif orang pertama. jadi airku itu. Nah, itu airnya saya, gitu. air punyanya saya. Nah, ini masuk ke dalam hasil infleksi. artinya tidak membuat lexem yang baru. Gitu. hanya masuk ke dalam bagian forms. Jadi seperti itu teman-teman soal struktur Data Lexem, semoga cukup dapat dipahami ya teman-teman soal oke okay, di Lexem tuh jadi Lexem itu apa, terus lema itu yang bagian yang mana, terus leksikal kategori itu apa, juga sudah dikenalkan juga dengan senses dan dengan form. Jadi harapannya teman-teman ketika teman-teman lihat tampilan Biki Data Lexem sudah tidak kaget lagi. Nah kita sekarang lanjut ya. Memangnya buat apa sih Tuh, Wikidata Lexem? Jadi yang pertama nih teman-teman, pemanfaatannya -teman, secara umum ya kita bisa membuat aplikasi pintar nih dengan Wikidata Lexem. Jadi kalau misalkan kedepannya data-data di Wikidata Lexem itu sudah kualitasnya sudah cukup baik dan cukup lengkap, kita bisa memanfaatkannya untuk pembuatan aplikasi, misalnya pembuatan aplikasi keyboard pintar nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengguna iOS ya jadi iPhone dan turunannya teman-teman bisa unduh aplikasi yang namanya itu Scribe. Nah, Scribe ini adalah aplikasi yang memanfaatkan Wikidata Lexem untuk pembuatan keyboard pintar. Jadi di sini kalau teman-teman melakukan pengetikan dalam bahasa dalam bahasa Jerman, jadi dia itu bisa memberikan saran terkait dengan gramat dengan apa namanya aturan gramatika dalam bahasa tersebut. Jadi dalam bahasa Jerman, misalkan kan ada gendernya, nah itu nanti diberitahukan itu yang mana yang yang sesuai. Terus juga bisa melakukan penerjemahan juga di keyboard scrapt secara langsung. Nah, jadi ini merupakan aplikasi yang sangat bagus itu ya. Dan untuk saat ini Scrapt masih hanya tersedia di iOS. Tapi kalau misalkan dari sebelumnya itu, kita sudah ada pemaparan juga dari tim pengembangannya Scribe dan mereka sendiri juga sudah mengabarkan kalau berharap bahwa aplikasi ini nantinya akan diletakkan juga untuk pengguna Android. Tapi masih dalam proses pengembangan. Lanjut lagi ke bagian penerjemahan. Nah, Jadi kalau kita sudah ada wiki data Lexam dengan data yang baik, selanjutnya apa kita bisa punya penerjemahan yang lebih baik teman-teman karena apa karena di Wikidata Lexem like kan kita lihat ya di situ kita bisa memberikan tag terhadap suatu lema tersebut jadi misalkan lema air kita bisa bilang kalau itu nomina, terus juga kita tambahkan sensusnya dan nanti kalau data-data sudah lengkap jadinya kalau kita mau melakukan penerjemahan secara otomatis melalui mesin si mesinnya itu sudah punya data yang lebih baik lagi, jadi dia bisa membedakan nih antara tahu dan tahu gitu ya, karena datanya sudah terstruktur dan sudah lengkap dan terhubung juga antara satu bahasa dan bahasa yang lain. Jadi ada konteks juga yang bisa didapatkan dan ini dihasilkan juga karena selection si itu punya struktur yang memungkinkan kita untuk menambahkan dalam berbagai macam leksikal kategori yang berbeda-beda. Lalu, yang terakhir untuk belajar bahasa, teman-teman. Jadi, kita tahu ya, kalau misalkan di Lexam itu kita bisa memasukkan nih terjemahan dari satu Lexam ke Lexam lainnya secara langsung. Nah, sekarang, teman-teman, bayangkan kalau selama ini teman-teman, misalkan nih ya, mau belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea gitu ya, terus teman-teman harus beli kamusnya beda-beda dong ya jadi oke okay, saya beli kamus uh, Jepang Indonesia terus Indonesia Jepang terus beli kamus bahasa Korea terus Korea Indonesia atau Indonesia Korea itu dan itu harus, harus beli jadi untuk setiap bahasa itu kamusnya beda-beda ya sama bahasa Jerman juga beda lagi kamusnya jadi kamusnya ada banyak nah kan dengan adanya struktur yang ada di Wikidata bayangkan kalau semua kamus itu ada di satu tempat teman-teman jadi teman-teman nggak perlu lagi beli kamus banyak-banyak ya dan ini juga menarik nih karena teman-teman uh, bukan hanya bahasa uh, bahasa internasional aja yang ada ya tapi juga bahasa-bahasa daerah juga bisa kita masukkan ke dalam keterdatalexem jadi uh, jadi barang ini sangat dimungkinkan ya kalau dalam beberapa tahun ke depan teman-teman uh, mau bikin kamus misalkan Sunda Korea ya jadi uh, Korea Sunda gitu itu memungkinkan gitu dengan ada yang keterdatalexem karena semuanya itu penting di satu tempat gitu. Mau bikin kamus apa aja misalnya kamus Minangkabau Rusia, Rusia Minangkabau, itu juga memungkinkan gitu dan itu merupakan hal yang sangat menarik tentunya dan bisa membantu kita maupun mesin dalam mempelajari bahasa. Oke. Lalu nah ini nih yang menarik lainnya ya. Jadi setelah kita sempat berbincang-bincang sama beberapa anggota komunitas banyak nggak yang juga menanyakan gitu ya kan udah ada Wiktionary, kenapa masih ada Wikidata Lexem? Nah jadi ini menarik teman-teman karena walaupun dua proyek ini merupakan proyek yang sama-sama bergerak tentang bahasa, tapi pemanfaatannya itu beda ya teman-teman. Nah jadi yang pertama untuk Wikidata Lexem, nah Wikidata Lexem ini tadi ya fokusnya itu adalah di data yang terstruktur, jadi data yang bisa dibaca oleh mesin. Bisa diklarikan oleh mesin, bisa disunting oleh mesin. Nah, itu adalah uh, fokusnya wikidata lexem. Lalu, yang kedua, uh, wikidata lexem karena kita tahu, wikidata lexem itu ada di wikidata. mana wikidata itu adalah proyek multi bahasa. Jadi, satu lexam itu bisa langsung terhubung dengan bahasa yang lainnya. Jadi, kita tuh nggak perlu pindah-pindah uh, proyek ya, buat menyunting atau menautkan gitu, karena udah ada semua di satu wikidata. Kalau dictionary teman-teman, jadi kedepannya itu arahnya akan apa? Jadi dictionary itu dia itu bisa membuat penjelasan yang mendetail mengenai asal usul kata, mengenai kata tersebut ya. Jadi kita bisa menambahkan hal-hal yang itu perlu pemaparan yang lebih panjang gitu. Jadi bisa dibilang seperti artikel tapi untuk kata gitu ya. Jadi itu masuknya ke dictionary teman-teman. Nah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu ya kalau kita itu memberikan penjelasan soal kata pastinya itu membutuhkan pemaparan yang panjang dan kalau kita masukkan itu ke data terstruktur itu jadinya sulit, teman-teman. Gitu. Karena nanti komputer harus melakukan pemrosesannya itu berulang-ulang ya. Jadi itulah kenapa jadi dibedakan nih antara data lexem dan dictionary. Lalu selanjutnya ada lagi nih, teman-teman. Jadi kalau dictionary itu nantinya akan fokus juga untuk menampung contoh-contoh penggunaan untuk suatu kata. Nah, karena apa? Oke, okay, kalau di Wikidata, kita bisa. Di Wikidata, kita bisa kenal nih. Misalkan, oke, okay, tahu tuh ada tahu yang verba dan tahu yang nomina. Tapi kan, contoh penggunaannya kan, kita nggak simpan lengkapnya di Wikidata ya. Gitu, karena Wikidata, peruntukannya bukan begitu. Wikidata itu harus ramah mesin dan harus stabil, bisa diakses cepat lah, karena yang makainya Wikidata itu adalah Laksem dan adalah, adalah mesin dan program-program. Tapi kalau kita mau tambahkan contoh-contoh yang lebih... Bisa dipahami oleh manusia itu kita letakannya di mana? Kita letakannya di dictionary teman-teman. Jadi di dictionary kita bisa nih tambahkan kalimat-kalimat gitu ya yang bisa membuat penutur atau pembelajar bahasa itu bisa paham konteksnya secara lebih mendalam lagi melihatnya itu di mana di dictionary. Jadi dua proyek ini ya walaupun sama-sama berkutat soal bahasa soal kata tapi ini ya teman-teman, ini proyek yang saling bersinergi satu sama lain. Jadi bukannya kalau ini, apa, oh uh, ini nih, saingan nih, Wikidata Maxim dan Luxineri. Nah itu enggak. Karena, Karena peruntukannya beda. Dan kita harapkan semoga dalam uh, kurun waktu yang akan datang lagi, Wikidata Maxim dan Luxineri itu bisa uh, terhubung lebih erat lagi dan juga bisa saling uh, bermanfaat untuk satu sama lainnya, teman-teman. Jadi Wikidata dan bisa memanfaatkan strukturnya wikidata leksim dan wikidata leksim juga bisa lebih cepat lagi untuk mengkuarikan hal-hal yang ada di dictionary. jadi bisa bisa seperti itu Oke. nah sekarang uh, tadi kita udah selesai pemaparannya ya soal leksim, soal pemanfaatannya apa gitu, nah sekarang kita masuk ke sesi uh, pertanyaan nih, nah buat sesi pertanyaan silakan Mbak Tika. Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Reza atas materinya. Ternyata eh, leksim itu beda ya dengan butir yang ada di Wikidata dan tadi juga di jelasin dulu sama Mbak Reza, ternyata ternyata eh, Wikidata leksim itu juga sedikit berbeda dengan dictionary. Oke, okay, untuk kali ini di sesi pertanyaan, teman-teman bisa eh, menyampaikan pertanyaan teman-teman pada Mbak Raisa, baik itu tentang wikidata Lexim ataupun tentang wikidata ataupun tentang uh, kaitannya dengan dictionary yang tadi, dengan cara uh, silakan pindai lagi barcode yang di layar atau bisa dari Slido.com lalu masukin kata sandinya seperti itu, nanti kita akan tampung dulu perangkat teman-teman sebelum Mbak Raisa akan menjawab. Dan tadi sebelumnya Pak Yasanto juga sudah bertanya di kolom chat. Aku rekap lagi ya. Tanyaan Pak Yasanto itu tadi kalau lema itu kata dasar ya. Itu untuk nah, itu dari pertanyaan Pak Yasanto. Lalu pertanyaannya kalau air sungai bagaimana? Nah itu nanti akan jawab oleh saya, ya Pak Yasanto. Untuk teman-teman yang lain boleh disampaikan pertanyaannya di Slido, di slido. Kita tampung dulu dalam 10 menit. Jika ada pertanyaan tentang wikidata data leksim atau pemanfaatannya atau bagaimana cara mengguntingnya nanti boleh disampaikan di Slido. Kita tampung dulu sebelum Barisa nanti akan menjawab. mungkin jika teman-teman ingin mengetik langsung di kolom cek boleh juga ya teman-teman pertanyaannya kita tunggu ya teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh mungkin ada yang masih bingung tentang Pemanfaatan leksim, leksim lebih, lebih lanjut bisa ditanyakan juga ke Mbak Raisa nanti. Masih kita tunggu ya teman-teman. Sembari menunggu, Baresa mungkin mau dijawab dulu pertanyaan dari Pak Yasanto. Tadi Pak Yasanto bertanya pas di bagian slide air, kalau tidak salah. Masih di-mail, Mbak Mbak Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Yosanto. Pertanyaannya di bagian slide air tadi, ya. Kalau air sungai bagaimana? Lalu, lema itu, apakah kata dasar? Oh iya, yeah. uh, sorry. Tadi, uh, ini tadi layar saya ada ini uh, ngeblank, jadi jadi jadi wide screen, Jadinya enggak, enggak bisa apa untuk mengeklik bagian mute jadi jadi tidak mute Oke. Nah, jadi buat pertanyaan Pak Yasanto tadi ya, apakah lema itu merupakan kata dasar? Nah, itu eh, tidak selalu Pak. Jadi eh, ada kalanya lema itu bukan kata dasar. Misalnya seperti pada kata mengairi, gitu ya. Nah, jadi pada kata mengairi, lemanya itu adalah mengairi. Gitu. Jadi mengairi kan bukan kata dasar, itu tapi itu tetap dihitung sebagai lema karena uh, lema itu menggambarkan atau itu adalah kata yang kita pilih untuk menggambarkan kegiatan atau simbol dari hal tersebut itu pak. Jadi tidak harus bagus selalu kata dasar ya pak. Terus uh, tadi ya untuk uh, yang air sungai, nah di sini uh, kita lihat sama-sama ya. Jadi uh, buat kita tahu gitu ya apakah kata tersebut itu merupakan sebentar isinya lebih Hmm. <susuruh> Uh, okay. Di KBBI sepertinya ini masih loading ya, tapi uh, kalau untuk masalah air dan sungai, jadi kalau di kata itu jadi bukan air sungai Pak, jadi yang jadi uh, leksemnya itu adalah leksem sungai. Jadi bukan air sungai. Kalau air terjun itu uh, leksem tersendiri, karena uh, memang yang dapat menggambarkan uh, menggambarkan Simbol tersebut itu katanya adalah air terjun, tapi kalau air sungai, itu leksemnya itu adalah leksem sungai saja. Jadi seperti itu. Terus tadi juga ini ya, apakah ada lagi? Nanti pertanyaannya. Soal leksem dan lema dan kata dasar tadi, apakah sudah cukup jelas? Saya mau nunjukin di KBBI, tapi sepertinya KBBI-nya lagi down ya, jadi saya tidak bisa akses juga. Nanti kalau misalkan, di tengah acara atau di nanti menjelang kita mau apa mau sesi nyunting bersama, nanti bisa kita taruh di kolom chat. Terima kasih Mbak Raysa. Suaranya tidak terdengar Mbak Raisa. apa masih error oh, oke okay, sekarang apa? udah terdengar hmm, lalu ada pertanyaan lagi nih dari pak Yasanto apa perbedaan lema dengan kata dasar? Makan barisah. Jadi kalau kata dasar itu udah pasti lema tapi lema itu belum tentu selalu kata dasar ya. Jadi kalau misalkan lema, lema itu dinilai dari uh, apakah dia itu bisa menggambarkan suatu hal yang punya identitas tersendiri ataukah tidak gitu. Nah, ada kalanya menggambarkan identitas baru atau makna baru itu tidak melulu pakai kata dasar Pak. Kayak misalkan yang air tadi gitu ya. Mengairi itu masuk ke lema baru ya, leksem baru juga. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi lema itu e, dinilai dari sisi hal yang digambarkannya gitu. Adakalanya Hal-hal tersebut tidak digambarkan dengan kata dasar, misalnya seperti tadi ada lagi ya takut dan penakut gitu. Nah itu kan lemanya juga beda tuh Pak. Ya, tapi kan penakut bukan kata dasar ya karena kata dasarnya itu adalah takut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Risa. Apakah Pak Yosanto itu dapat ditamik? Jawabannya? Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan yang dari slide nih, Mbak Raisa. Santo. Pertanyaannya, proses verifikasi data biar makin berkualitas itu seperti apa nih? Oke, kalau buat verifikasi data ya, jadi kalau misalkan di Wikidata itu verifikasinya itu dilakukan dari komunitas. Jadi, misalnya begini, kita tahu ya, kalau misalkan semua orang bisa menyunting di Wiki Data, tapi data itu bisa terpelihara kalau apa? Kalau misalkan komunitasnya itu banyak yang menyunting. Nah, ketika banyak orang yang menyunting data di Wiki Data, jadi ketika ada yang memasukkannya itu salah-salah nih, atau ada yang memasukkannya itu secara vandal, nah itu akan terlihat di situ gitu karena nanti terlihat dari riwayatnya, dan kalau banyak orang yang nyunting, setiap adanya galat atau adanya kesalahan, itu dapat lebih mudah ditemukan. Jadi yang pertama, kita fokuskan verifikasinya itu dari sisi pemeliharaan komunitas. Terus yang kedua, verifikasinya ini bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan query terhadap lexem tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kita kan bisa ya melakukan query misalkan untuk uh, seluruh lexem uh, kata benda dalam bahasa Indonesia misalnya atau untuk seluruh lexem yang dimasukkan dalam uh, beberapa uh, dimasukkan diurutkan berdasarkan uh, recent edits ya atau diurutkan berdasarkan mana yang paling terakhir disunting gitu ya mana yang paling terakhir muncul nah dari situ kita bisa lihat tuh kalau misalkan kita jalan kelas secara reguler terus kita lihat kalau oh ini kok ternyata ada yang masuknya ini, ya. Ada yang masukinnya ngasal-ngasal, ya, dalam uh, waktu seminggu terakhir. Nah, dari situ kita bisa track terus, kita bisa lakukan pengecekan terhadap akunnya, apakah itu memang dilakukan dengan intensi vandal atau atau memang itu hanya anggota komunitas yang belum paham saja soal cara mengintinya. Jadi, seperti itu, jadi verifikasi bisa dilakukan dari sisi uh, komunitasnya maupun juga dari sisi kita lakukan query secara berkala untuk lihat data-datanya secara umum. Terus selain itu juga itulah kenapa di proyek ini juga kita melibatkan juga ya ahli-ahli bahasa. Jadi kita meminta pandangan ahli bahasa terhadap bagaimana sih permodelan bahasa-bahasa yang ada yang menjadi target kita di proyek ini gitu ya. Dan dari mereka sendiri juga senang gitu apabila nantinya Barangkali proyek ini kita juga bisa sebarkan. Jadi bukan hanya dari komunik, bukan hanya kepada komunitas Wiki, tapi kepada komunitas yang memang ahli atau pakar di bidang bahasa tersebut. Jadi ahli ini ketika mereka melihat atau mengecek isian data dari yang ada di Wiki Data, itu bisa tahu nih kalau ternyata oh ini harusnya tidak seperti ini misalkan cara memasukkan pemenggalan katanya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya. Hai, terima kasih banyak mbak rese masih ada pertanyaan lagi nih dari di tanyanya pertanyaannya maksud pernyataan diturunkan dari apa ya mbak maksud oh. pernyataan diturunkan dari mungkin okay. yang di lexim kalau mau lexim okay. ya maksud uh, pernyataan diturunkan dari jadi itu berkaitan dengan uh, etimologinya ya teman-teman nah di sini uh, aku sambil coba ini ya sambil sambil share screen, Aku nah, ini masih error, sepertinya ini ini ya teman-teman, Itu. -teman. Kalau teman-teman uh, mengalami uh, kebingungan soal di bagian uh, di bagian atributnya di sini ya, jadi situ akan ada penjelasannya soal ah, atribut ini itu deskripsinya apa sih. Nah ini berlaku bukan hanya untuk lexem ya teman-teman, tapi juga untuk semua atribut yang ada di Wikidata. Nah teman-teman di sini bisa lihat, jadi untuk atribut diturunkan dari, jadi di sini itu berkaitan dengan etimologi dari leksim tersebut, jadi diturunkan dari atau leksimannya merupakan sumber dari leksim ini. Jadi, kalau teman-teman tahu nih, kan kita tahu ya di bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang diturunkan dari bahasa lainnya, misalnya dari bahasa Arab, kayak, kayak kata ilmu, misalnya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan nih, uh, atribut diturunkan dari. Nah, di sini juga, kalau teman-teman lihat ya, uh, ketika teman-teman membuka halaman atribut atau halaman ruang nama properti yang ada di wiki data teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya nih gitu jadi kayak misalkan kata Januari diturunkan dari Januarius gitu terus di sini Januarius diturunkan dari Janus jadi teman-teman bisa bisa lihat penggunaan atribut ini seperti apa nah jadi teman-teman juga juga bisa melihat pewatasnya juga ya jadi Uh, misalnya uh, pewatas atributnya apa jadi atribut diturunkan dari itu hanya bisa digunakan untuk lexem saja gitu jadi tidak bisa digunakan untuk jenis entitas yang lain misalnya teman-teman bikin butir terus ditambahin diturunkan dari Nah itu nggak bisa itu terlihat dari sini teman-teman terus di sini uh, juga apa ditambahkan butuh rujukan ya jadi akan diberikan anjuran kalau misalkan teman-teman uh, nih Bilang kalau misalkan kata ilmu, misalkan berasal dari uh, kata ilmu di bahasa Arab. Nah, tapi teman-teman uh, gak namanya rujukan nanti akan muncul tuh pewatas di situ. Di sini juga ada lainnya ya, pewatas lingkup atribut, dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung terhadap sebuah atribut yang ada di wiki data, itu silakan diklik dulu aja teman-teman uh, atributnya apa, nanti di situ akan ada penjelasannya. Semoga membantu ya. ya terima itu, makasih banyak mbak Risa. Semoga membantu jawabannya. Lalu untuk selanjutnya ada lagi nih mbak pertanyaannya. E, mungkin bisa kasih contoh lain, kak kata lain kak selain unsur mungkin kata benda yang spesifik lain bisa dicontohkan. Oh oke okay, oke. Okay. Kata benda yang spesifik lainnya ya. Nah, di sini mm -hmm. uh, berhubung kalau dalam bahasa Indonesia itu masih uh, apa ya, masih relatif sedikit. Uh, saya uh, ini ya, saya minta izin teman-teman untuk kasih dalam bahasa Inggris. Enggak apa-apa ya, di sini mm. uh, aku contohkan dulu. Okay. Nah, Di sini, misalnya, uh, oke, okay, kata yang mudah ditemukan deh, sama yang mudah dipahami ya, sama kita semua. Misalnya, kata "book". Jadi, buku dalam bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kalau kita sudah cari uh, leksan book. Di sini ada dua ya, yang dalam bahasa Inggris. Jadi, yang pertama itu yang verba, book, booking. Ya. Uh, juga di sini ada yang nomina. Nah, di sini uh, aku ambil contoh yang nomina ya. Jadi, ini contoh yang cukup jelas di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, book yang buku, teman-teman. Ya, nah, di sini... Ada sensusnya, jadi sensusnya uh, ada dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggris, uh, bahasa Rusia, dan seterusnya. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat juga untuk lexem book ini, ya. di sini ada uh, bahasanya Inggris, kategorinya nomina atau kata benda. Terus di pernyataannya, di sini dia itu homograf dengan apa? Homograf dengan book yang pemesanan ya booking di sini ada sensusnya dalam berbagai macam bahasa dan di setiap senses tersebut juga kita bisa tambahkan pernyataan nah, pernyataan di sini jadi kita tambahkan gambar ya gambar buku kayak gimana terus di sini butir untuk makna ini nah, ini kalau teman-teman klik di bagian butir untuk makna ini itu akan mengantarkan teman-teman ke dalam item yang ada di basis data ke dalam butir Wikidata tentang buku ya jadi kalau yang ini teman-teman teman-teman ngebuka uh, ngebuka lexem book dalam bahasa Inggris kalau ini ini itu adalah butir buku dalam bahasa dalam Wikidata dan di sini teman-teman bisa lihat ya butir bukunya itu ya ada dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris bahasa Jawa bahasa Sunda dan seterusnya jadi seperti itu contohnya nah ini aku aku izin bagikan di chat juga ya jadi barangkali teman-teman mau lihat contohnya seperti apa oke seperti itu ketika oh, ada gambar. artinya seperti itu teman-teman di sini sambil menunggu Batika ya Sambil lihat-lihat uh, juga di sini, teman-teman. Nah, selain butir untuk makna ini, juga di sini ada bagian terjemahan yang menautkan dengan sensus-sensus yang ada di bahasa-bahasa lainnya yang ada di wikidata. data. Uh, terus juga di sini ada forms, ya. Jadi infleksinya dari buku itu apa sih? Uh, dari book dalam bahasa Inggris itu apa? Jadi ada book yang tunggal, terus juga ada book yang jamak, ya. Jadinya books. Itu. Terima kasih mbak Rasa. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya sedikit, eh, bukan sedikit ya. Sepertinya berkaitan juga pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara menambahkan kata di Wikidata Lexem untuk penyuntingan itu? Apakah semua pengguna bisa? Apakah penyuntingan yang membutuhkan referensi? Nah, untuk pertanyaan itu juga terkait juga dengan pertanyaan ini. Hmm, izin bertanya juga, Mbak, saya sebelumnya belum pernah menonton di Wikidata. Lalu bagaimana ya, Mbak, cara supaya bisa berkontribusi di Wikidata? Oke. bisa hmm. saya... Oke, baik. Ya, jadi uh, yang pertama, kalau misalkan, jadi aku bawa dari yang paling awal dulu ya, kalau mau berkontribusi di Wikidata, bagaimana sih caranya? Jadi yang pertama itu, teman-teman harus punya aku dulu di Wikidata ya. Jadi silakan teman-teman e, mendaftar akun di Wikidata. Terus perlu diingat juga ketika teman-teman mendaftarkan -teman akun teman-teman di Wikidata itu adalah akun yang bisa digunakan untuk seluruh proyek Wiki lainnya Jadi misalnya teman-teman udah daftar akun di Wikidata nih, terus e, udah bisa nyunting Wikidata, udah asik nyuntingnya, terus tiba-tiba kayak ah, kayaknya pengen pindah deh ke Wikisource atau ke Wiktionary gitu. Nah itu nggak perlu bikin akun baru teman-teman, tapi bisa pakai. Kredensial uh, login yang sama dengan teman-teman gunakan ketika mendaftar di Wikidata. Kalau teman-teman sudah mendaftar di Wikidata, kalau mau kontribusi seperti apa? Nah, kontribusi itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, misalnya teman-teman uh, kalau misalkan tadi ya konteksnya Wikidata lexem, misalkan bisa mulai uh, menambahkan uh, menambahkan uh, lexem dalam bahasa Indonesia itu karena dalam bahasa Indonesia kan masih sedikit. Nah, teman-teman bisa tambahkan nih, bisa bikin lexem baru terus selanjutnya bisa juga kalau di sisi lexem tadi teman-teman tambahkan sensusnya atau pemaknaannya dalam bahasa yang teman-teman pahami dan juga teman-teman kalau misalkan mau menambahkan lexem juga ini ya tidak perlu tambahkan ke bahasa yang yang ibaratnya yang yang sukar ya bisa mulai dari bahasa yang teman-teman gunakan sehari-hari di rumah misalnya di rumah itu Teman-teman uh, biasa pakai bahasa Bali. Ya, udah gunakanlah bahasa Bali ketika teman-teman itu menyunting leksen. Jadi, ditambahkanlah leksen-leksen dalam bahasa Bali seperti itu. Nah, itu kalau yang untuk menyunting lexem tapi kalau misalkan teman-teman mau menyunting butir di wiki data, nah itu uh, langkah-langkahnya itu ada di kelas wiki data nih, teman-teman. Nah, teman-teman uh, bisa lihat, jadi ada beberapa uh, rekaman uh, video ya, video kelas wiki data yang ada di YouTube atau tutorial menutup data yang ada di YouTube di situ teman-teman bisa belajar gimana sih caranya menutup butir yang ada di Wikidata misalnya bisa dengan menambahkan gambar atau menambahkan lokasi dan lain seterusnya. jadi seperti itu bisa dimulai dari hal-hal atau yang sederhana dulu buat penuntingan di Wikidata nah terus tadi kalau buat yang lexem ya apakah membutuhkan rujukan nah kalau misalkan yang teman-teman sunting itu merupakan Uh, merupakan apa uh, ini uh, etimologi ya etimologi itu butuh rujukan kayak tadi kita lihat nah, tapi apakah teman-teman gak ada rujukannya jadi nggak masuk ke Wikidata nggak jadi akan tetap masuk teman-teman tapi nanti akan ada flagnya akan ada bendera pewatanya yang ngasih tahu kalau misalkan eh ini butuh rujukan loh gitu jadi apakah tetap bisa menyunting tanpa rujukan itu bisa tapi alangkah baiknya kalau kita itu menyuntingnya itu dengan rujukan teman-teman jadi, seperti itu. Tadi, buat yang bagian nyeting, apakah sudah cukup menjawab ya? Mbak uh, Tika apa masih ada aspek yang terjawab? Kalau yang nyeting, sudah, Mbak. Oke. Okay. Untuk teman-teman eh, yang bertanya tanya apakah sudah dapat dipahami? Itu bisa di-chat di kolom chat aja ya. Lalu. Kalau terkait data tadi masih ada yang terkait juga, Mbak. Pertanyaannya, Pertanyaan itu tentang "pewatas itu apa"? Oke. Ya uh, "Pewatas itu adalah uh, sistem uh, ini, ya, sistem pengendali uh, yang memudahkan kita sebagai pengguna untuk tahu kalau misalkan data tersebut itu perlu ditingkatkan lagi uh, kualitasnya." Jadi, uh, "pewatas itu". Jadi misalnya begini ya. Aku sambil bagikan layar. Kita balik lagi ke contoh yang tadi ya. Kita coba pakai contoh leksim air tadi. Tuh. Tadi itu ada yang ada ke atas. Nah ini teman-teman nih misalnya teman-teman nyunting di Wikidata, terus tahu-tahu habis teman-teman nyunting nih, lihat nih, oh ada tanda bendera. Nah, karena tanda-tandanya macam-macam teman-teman, ada yang tandanya itu bendera, ada yang tandanya itu berupa tanda uh, tanda i ya, uh, dilengkapi dengan lingkaran, ada juga yang bentuknya itu seperti logo PLN gitu ya. Nah, tiap pewatas itu punya levelnya masing-masing teman-teman. Kalau yang tulisannya itu cuma huruf i aja, itu itu semacam notis aja ya kalau misalkan oke okay, ini perlu dilengkapi lagi apa dilengkapi lagi datanya gitu nah di sini kalau teman-teman ketemu nih yang bentuknya itu tanda ini ya tanda yang seperti bendera ini nah ini pembatasnya itu sudah tingkatnya itu relatif lebih serius nih jadi artinya apa jadi itu kayak flag atau dikasih bendera gitu kalau misalkan teman-teman nyunting ini Ketika teman-teman buka leksem air tolong ditambahkan rujukannya yang bisa benar-benar mendukung klaim bahwa leksem air diturunkan dari kata air-air ini yang ada di bahasa Melayu gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus satu lagi itu nanti barangkali teman-teman akan bertemu juga yang lagunya seperti logo PLN atau seperti logo petir ya. Nah, itu udah lebih serius lagi gitu. Itu artinya teman-teman itu memasukkan nilai yang Uh, salah di wiki data gitu nah jadi nah uh, itu mesti diperbaiki gitu. nah kesalahannya itu bisa dilihat dari apa gitu ya atau dikontrolnya dari apa kan wiki data nggak ada yang ngecek nah dikontrolnya dari ini teman-teman jadi setiap atribut yang ada di wiki data itu uh, tadi ya kalau kita lihat atribut diturunkan dari misalnya nah itu dia itu ada ininya ada ada syarat-syarat yang dibutuhkan ketika kita tuh menambahkan nilai. Misalnya nih, aku mau tambahkan atribut diturunkan dari. Nah itu dia itu harus entitasnya itu entitas beki base lexem. Kalau entitasnya bukan entitas lexem, dia itu akan memberikan tanda flag. Jadi kayak, eh, ini kamu salah loh, jangan ditambahin gitu. Ini penguatasi itu seperti itu. Dia itu adalah fungsi kontrol otomatis dari basis data tersebut memberitahu pengguna kalau misalkan data yang ada di satu masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Oke, okay. terima kasih banyak Mbak Risa. Nanti kalau ketika kita mengintinggi data terus ada logo kuatas atau petir itu kita bisa lihat dari yang disalam kamu aja ya. Iya, betul. Jadi silahkan klik bagian sarannya harus apa. Misalkan tadi ya harus butuh rujukan, oke berarti nanti tolong teman-teman bantu untuk cari rujukannya. Jadi biar kuatasnya hilang gitu ya. Udah nggak ditulis lagi Jadi nggak perlu takut juga ya kalau ada kuatas kayak Toto muncul yang bendera. Waduh, saya abis ngedit terus Toto muncul bendera. Dilihat aja apa yang dibutuhkan. Oke, terima kasih Enggak Raisa. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan, Mbak? Ini terkait Wikidata Lexem. Pertanyaannya, contoh untuk bahasa Sunda untuk sistem penulisan pada bahasa daerah menggunakan huruf alfabetis abodiga atau abjadiah ya? Oke. Okay. Nah jadi untuk bahasa Sunda itu kalau di uh, Wikidata, uh, di, di Wikidata Lexem itu kita bisa masukkan langsung dalam uh, berbagai macam alfabet nih, uh, Izan, ya di sini. Nah uh, kalau untuk di bahasa Sunda jadi uh, kalau untuk gampangnya uh, kalau dari saya jadi ini masukan dari saya pribadi sebagai penyunting juga di Wikidata aku sarankan masukkan dari alfabetis dulu nanti di alfabetisnya tem teman bisa tambahkan nih di sebelahnya itu uh, untuk uh, leksam yang sama tapi dalam penulisannya itu dengan aksara yang lain atau dengan ejaan yang lainnya nah aku akan ambil contohnya yang ejaannya ada lebih dari satu ya sebentar, uh, saya aku buka dulu di oke okay. nah ya jadi misalnya ini ya kalau misalkan di Wikidata Lexem itu memungkinkan nih teman-teman jadi ini ya Lexem air dalam bahasa Melayu itu itu memungkinkan bagi itu Wikidata lexem memungkinkan kita untuk menambahkan lexem yang sama dalam ejaan atau tulisan yang berbeda ya. Jadi di sini dalam Melayu Arab ya, nah itu bisa ditambahkan nih di sini teman-teman. Terus di sini juga dalam ejaan yang lainnya itu bisa ditaruh juga. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di apa di Wikipedia lexem ya. Jadi, tidak usah khawatir apabila teman-teman uh, uh, itu ingin menambahkannya dengan aksara lainnya. Itu bisa ditambahkan di Wikidata. Paling catatan dari saya, itu uh, kalau misalkan teman-teman nanti ke depannya butuh asistensi, karena kan kalau kita lihat nih ya di sini, uh, untuk uh, penulisan dalam aksara lainnya itu ada kodenya ya, teman-teman ya, ada kode khususnya gitu. Nah, itu kodenya itu. Uh, bisa dibilang uh, agak sedikit kompleks gitu ya kalau kita terangkan di awal nanti akan ada sesi lanjutannya nih buat nambahin gimana sih caranya nambahin uh, penulisan uh, lexem dalam aksara lainnya ya tapi lexemnya sama gitu. Jadi seperti itu. Jadi di kita listing dimungkinkan iya dimungkinkan. Kalau di bahasa Sunda tadi uh, jadi tiga-tiganya bisa ditambahkan tapi kalau saran dari saya tambahkan dulu aja yang alfabetis ya. Ini saran saya sebagai apa sebagai komunitas fikih data maksudnya sebagai penyunting oke makasih mbak reza nanti bisa ya dimasukin dalam bentuk aksara ini juga tidak tertutup untuk aksara lainnya juga ya Iya, iya betul betul ini bagaimana ada banyak kan aksaranya mm -hmm. eh, gimana mas rijan apakah sudah terjawab Okay. Kalau sudah masih ada pertanyaan juga terkait uh, wikirata Lexem juga. Pertanyaannya yaitu untuk leksikal kategori yang tersedia apa saja ya, Kak? Oke. Okay. Yeah, jadi untuk leksikal kategori, jadi yang tersedia itu jadi ada uh, ada nomina, ada adverb, terus juga ada kata kerja, terus juga ada kata sifat. Ya, jadi Uh, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk sikal kategori ini, uh, jadi bisa disesuaikan aja dengan uh, apa yang ada di bahasa tersebut, ya. Jadi, bisa jadi di bahasa tersebut ada kategori leksikal yang lain. Nah, itu bisa disesuaikan. Uh, kenapa begitu? Karena sikal kategori ini, kalau teman-teman klik di sini, itu uh, adalah item, ya. Di sini, ya. Jadi. Uh, jadi butir tentang uh, kata benda, ya sini. Nah, jadi kurang uh, lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya itu yang paling umum ya ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, uh, terus juga apa? Ada adverb dan lain seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan les kategori sama contoh-contohnya. Oke, terima kasih banyak mbak Reza itu terkait lexical ya. Mm -mm. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga, tapi ini terkait wikidata Mbak. Untuk pertanyaannya adalah, apakah ada pelatihan terbimbing terkait penyuntingan di wikidata? Oh iya, kalau pelatihan terbimbing terkait dengan penyuntingan di wikidata itu ada, ya teman-teman. Jadi uh, wikidata itu uh, suka mengadakan kegiatan yang namanya itu kelas wikidata. Jadi kalau teman-teman cek Twitter-nya, Twitter-nya Wikidata ID. Ya Wikidata ID. Nah, teman-teman nanti bisa melihat nih, ada pengumuman atau post soal kegiatan kelas Wikidata. Nah, kelas Wikidata itu nanti teman-teman akan diajarkan soal pengantar Wikidata, jadi Wikidata itu struktur datanya seperti apa, elemennya apa saja, bagaimana cara menyuntingnya, nah itu akan masuk di situ. Nah, kalau buat Wikidata Lexem, nih teman-teman silakan tunggu aja tanggal mainnya ya teman-teman nanti kita akan mengadakan sesi penyuntingan yang yang beragam pula gitu ya karena kita tahu kalau Wikidata Lexem ini elemennya ada banyak nih dan kalau dari kita kita harap itu bisa dipecah-pecah dalam seri pelatihan yang berbeda-beda jadi silakan tunggu aja informasinya di kanal twitternya Wikidata juga ya, di okay. ya di Wikimedia juga ada dan oh ya buat hari ini juga ya kalau mungkin teman-teman Uh, pengen ikut menyunting wiki Wikidata Laksan, uh, kita nanti hari ini juga ada kegiatan menyunting barengnya ya, uh, Mbak Tisha. Ada. Yeah. Jadi uh, tetap uh, tetap tinggal atau tetap stay di, di Zoom ini aja teman-teman untuk uh, ikut kegiatan menyunting Wikidata Laksan. Oke, okay. terima kasih, Mbak Reksa. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, di, di kolom chat. Tengahnya adalah apa saja rujukan yang bisa digunakan. Oke. Nah, rujukan yang bisa digunakan. Jadi, kalau uh, untuk uh, wiki data, ya, rujukan yang bisa digunakan itu yang pertama itu dari uh, berita, ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman uh, uh, tahu ada kanal berita yang terpercaya, nah, itu bisa dijadikan rujukan di situ. Uh, tapi cari sini apa maksudnya bukan kanal gosip ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu uh, misalnya seperti Kompas, nah itu bisa digunakan sebagai rujukan. Jadi diberikan tautan aja ke uh, beritanya tersebut. Terus yang kedua selain berita juga kita bisa menggunakan rujukan dari ensiklopedia. Nah itu teman-teman bisa taruh di situ ya. Tapi ensiklopedianya bukan Wikipedia ya teman-teman. Uh, jadi rujukannya itu kita cari ensiklopedia lainnya gitu misalnya ensiklopedia Britannica gitu nah itu teman-teman boleh ambilkan sebagai rujukan di data selain itu apalagi misalnya teman-teman ada nih uh, tautan dari situs-situs pemerintah gitu jadi misalnya teman-teman uh, nemu nih artikel yang dibuat sama badan bahasa yang membahas uh, tentang kata tertentu nah terus artikelnya itu mau teman-teman jadikan uh, penguat ya uh, atas klaim teman-teman gitu atas data yang teman-teman masukin nih ke Wikidata Lexem, nah itu bisa teman-teman tautkan sebagai rujukan. Jadi berita dari berita atau rilisan atau posting dari situs-situs pemerintah itu bisa ditambahkan di situ. Dan yang terakhir itu juga bisa menambahkan dengan jurnal ilmiah. Jadi bisa dijadikan rujukan di situ. Nah selama itu bukan yang tulis sendiri ya teman-teman. Jadi itu ditulis sama pihak ketiga sudah lulus juga. Uh, apa namanya review uh, dari penerbitnya nah itu bisa teman-teman jadikan rujukan buku juga bisa kalau misalkan teman-teman ada buku-buku terkait dengan kebahasaan mau teman-teman tambahkan jadikan rujukan nah itu bisa silakan oke okay, terima kasih banyak mbak Reza atas jawabannya dan terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya terkait wiki data ataupun wiki data Lexim jika ada teman-teman punya pertanyaan lagi mungkin nanti kita bisa bahas di sesi menyunting saja ya setelah break nah jadi setelah break itu nanti teman-teman bisa mengikuti acara menyunting bersama lalu yang terakhir nanti kita bisa sama-sama merefleksikan wiki data seperti apa di acara perayaan ulang tahun wiki data oke mungkin sebelum kita break aku sama tim PPO mungkin minta bantuan teman-teman nih untuk feedbacknya terkait acara kita sampai di siang hari ini Bagaimana kesannya teman-teman mengikuti acara dari pagi tadi hingga sekarang mungkin teman-teman bisa mengisi formulirnya di akses melalui formulir yang ada di kolom chat ataupun teman-teman juga bisa pindai secara langsung di layar yang ada di depan teman-teman kita pengen tahu nih gimana nih kesan teman-teman teman setelah mengikuti acara dari pagi sampai sekarang. Jadi nanti setelah break nanti kita bisa memperbaiki lagi bagaimana acaranya bisa lebih baik. Oke, mungkin sebelum break teman-teman bisa mengisi dulu. Oke, kata sandinya wikidata 10 ide. bagi yang belum bisa mengakses, mungkin bisa diakses dari browser di HP-nya atau di laptop melalui formulir yang sudah ada di kolom chat ya, teman-teman. Untuk kata sandinya bisa diisi dengan wiki data 10 id, huruf kecil semua. Jika teman-teman sudah mengisi, boleh ditulis di kolom chat sudah gitu atau emoji itu bisa. Oke, ke April sudah selesai. Oke, terima kasih ke April. Teman-teman yang lain gimana nih? nih sudah selesaikah? Oke, Kak Adavina juga sudah selesai. Terima kasih ke Adavina. Oke, kalaila sudah selesai juga. Terima kasih kalaila. Ya, jika ada kesulitan dalam misi, bisa langsung dikasih tahu ya, teman-teman di kolom chat. Nah, jika oh, karena dia juga sudah selesai, bang Taufik juga sudah. Terima kasih. Nah, jika teman-teman kesulitan di bagian browser, teman-teman bisa pindah ya di layar di depan. Dan jangan lupa memasukkan kata sandi isi data 10 ide. Oke, okay. siapa lagi nih yang yang udah isi nih? Oke, okay, Bang Zila sudah, Kak Mirani udah. Oke, okay. terima kasih banyak teman-teman sudah mengisi formulir tengah acara nah jadi setelah ini teman-teman bisa break dulu boleh makan, boleh istirahat, ataupun boleh sholat nanti kita akan bertemu lagi di pukul 12.30 ya? WIB nah di pukul 12.30 itu nanti kita akan mencoba bersama-sama menyunting di Wikidata Sim dan juga kita akan merayakan olah-olah uh, Wikidata dengan merefleksikan Wikidata seperti apa Oke okay, baik teman-teman Terima kasih banyak atas waktunya Dari pagi tadi Sampai jumpa lagi di pukul 2030 istirahat boleh atau mau kopi minum kenceng boleh ya nanti kita ketemu lagi ya di channel